Balada terbunuhnya Atmokar dengan kuku-kuku besi kuda menebah bambu bulan berkhianat gosok gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk paga. Mengapit kuat-kuat penunggang perampok yang dipuruh Surau bau keringat Jemawi pun telanjang Segenap warga desa Mengapung betan itu satu pusaran pulang balik ke Karpo Agbo Karpo mengutuki betina dan nasibnya yang malang berpuancaran bunga api anak panah di bahu kiri satu demi satu Yang maju tersadar darahnya Penudang baja dengan kuda mengangkat kaki muka Hoi Nyawamu barang pasar Hoi orang-orang bebal Tombakmu pucuk daun Dan matiku Jauh orang papa Joko pandang di mana ia hanya kepadanya bukan dosa Majulah Joko Pandang boy di mana ia hanya kepadanya Dosa arah musuh tiga silang Joko Pandan Di mana ya? Oi oh, Joko Pandan, di mana ya? Tanya aku dosa. bedah begutnya ya, tapi masih setan dia. Menggertak kuda setiap ayun menungging kepala. Berita rintik kuda muncullah cukup panda. Segala menipu bagi derhaknya kuda hitam, ridho dada bagi debunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama mereka sama baja. Pada langkah ketiga, untunglah Karto Panas luka-luka Terbuka daging kelopa kelopak angkosa Malam bagai kedok hutan Bopeng oleh luka Pesta bulan sorak-sorai aguk darah Joko Pandan Mencilat darah di padang Ia telah membunuh bapak <SISKetsu>